halo semuanya jumpa lagi di channel tanaman hias bosku kali ini kita mau bahas 10 jenis tanaman hias yang mahal dan sudah tergolong langka sebelum kita bahas jangan lupa di subscribe channelnya supaya kamu enggak ketinggalan update dari channel ini sekaligus juga bantu support channel kita untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan juga saya doakan banyak rezekinya nah buat kamu yang sudah penasaran langsung saja kita lihat videonya